Di tempatku, padepokan hati lapar, kamu tumbuh hantu seribu pengalaman. Bahan ajar terbaik, langkahmu ke depan, mereka pulang sebagai... Tuntut cerita negeri orang di tempatku, pada pokan hati lapang, mereka teduh kisahkan semua perjalanan, bahan ajar termurah, langkahmu ke depan di tempatku merdeka. merdeka mu genggam cita masa depan di tempatku merdeka mu dedikasi untuk generasi datangmu hantarkanlah Padaku kebanggaan jadikan indonesia Hati lapang Pulangmu Bawakanlah Aku cerita Perjuangan Kumpulan Kisahmu Untuk bisa Kau wariskan Datangmu Lantarkanlah padaku kebanggaan Jadikan Indonesia-mu Pada pokokan lapang Pulangmu bawakanlah aku Cerita perjuangan Kumpulan kisahmu Untuk bisa Sampai